Assalamualaikum pemirsa Masihkah Anda setia mencari kebenaran di dunia maya? Dalam merumuskan dasar-dasar ideologi kebangsaannya yakni Pancasila pada sidang BPUPKI Bung Karno mengakui banyak terpengaruh pemikiran dari luar seperti Dr. Sunya Sen dan Abars seorang sosialis Belanda Oleh karena itu Adakah kaitan historis dan ideologis antara doktrin Zionisme dengan Pancasila? Ternyata, masih banyak loh misteri dalam Pancasila yang perlu diungkapkan secara terbuka dan terus terang oleh para ahli di bidang ini. Di video kali ini, kami akan membahas Zionisme dalam Pancasila yang kami bedah dari buku Doktrin Zionisme dan ideologi Pancasila menguak takbir pemikiran politik Founding Father Republik Indonesia. Azas Zionisme sama dengan Freeman Gerakan Zionisme dan Freemasonry di seluruh dunia sesungguhnya memiliki asas yang sama. Asas mereka sebut sebagai hams kanun atau dalam bahasa Indonesia disebut lima sila dan dalam bahasa Sanskerta disebut Pancasila. Lima sila itu adalah Berikut adalah penjelasan tentang lima sila di dalam doktrin Yahudi tersebut Pertama, Monoteisme Kesatuan Tuhan atau ketuhanan yang Maha Esa Hendaklah bangsa Yahudi bertuhan dengan Tuhannya masing-masing Dan merupakan kesatuan gerak Maka hai orang-orang ateis dan bebas agama di kalangan bangsa Yahudi Hendaklah engkau pun bertuhan dengan Tuhanmu sendiri Bukankah alam pun Tuhanmu Dan bukankah kodrat alam pun Tuhanmu juga Kalian berlainan agama Kalian berlainan kepercayaan Kalian berlainan keyakinan Tetapi kalian harus bersatu Dan gunung Zionisme telah menantimu Hendaklah kalian tenggang menenggang, hormat menghormati, Hai Yahudi seluruh dunia. Kedua, nasionalisme atau kebangsaan. Berbangsa satu bangsa Yahudi, berbahasa satu bahasa Yahudi dan tanah air satu tanah air Yahudi Raya atau Israel Raya. Ingatkah Anda dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Mirip kan? Ya. Kongres Pemuda yang perta pertama 1926 itu di Freemasonry West. Freemasonry itu uh, Freemason, Freemason. Yeah. Yeah. Okay. Nah, itu dulu adalah itu pusat Freemason di Indonesia. Iya, Freemasonry atau Freemasonry itu dipimpin oleh Gubernur jenderal Hindia Belanda Itu termasuk Raden Sukemi Raden Sukemi? Ayahnya Pak Bapaknya Bung Karno? Bapaknya Bung Karno toko wow. Tokoh Freemason? Tokoh Freemason Oke okay. Iya wow. <laughs> kan? Ini uh, didonasi oleh Freemason Lari okay. Dan bahkan uh, rahib-rahib pada pidato <laughs> Ketiga Humanisme Kemanusiaan yang adil dan beradab berlakulah Janganlah kalian menjadi peniru bangsa Babylon yang telah membuangmu Tetapi bagi luar bangsamu dan yang hendak membinasakanmu, Kalian adalah bangsa besar dan engkau pun jika keperluanmu mendesak Berlakulah syar talmud baginya Keempat, Sosialisme keadilan sosial yang merata pada masyarakat Yahudi sehingga setiap orang Yahudi menjadi orang kaya raya dan menjadi pimpinan dimanapun ia berada dan menjadi protokol pembuat program kelima demokrasi dengan cahaya tanggut dan masnah dan segala ucapan imam-imam agung bahwa telah diundangkan bermusyawarahlah dan berapatlah dan berlakulah pilihan kehendak suara banyak itu karena suara banyak adalah suara Tuhan Freemasonry di Eropa dan Asia Ternyata gerakan Zionisme yang diemban dengan baik oleh gerakan Freemasonry telah berhasil menggarap korban-korbannya baik di Eropa maupun di Asia, mari kita buktikan. Freemasonry Prancis pada tahun 1717 Masehi berasaskan Plotisma. Berikut lima dasar dari Freemasonry Prancis. Dalam dasar Freemasonry Italia terdapat perbedaan sedikit. Dalam dasar premensori Palestina, terdapat sedikit perbedaan juga. Pandit Jawaharlal Nehru pernah mempunyai gagasan dasar negara India merdeka, yang dibahas di depan Indian Congress Kongres Panspila. Bandingkan dengan San Mincu satu dari Sun Yat Sen, Bandingkan dengan 5 asas Aquinaldo, pimpinan nasionalis Filipina. 5 asas ini disebut asas yang 5 dari Gerakan Katipunan. Bandingkan dengan empat asas Pridi Banoyong dari Thailand pada tahun 1932 Masehi. Bagaimana dengan Indonesia? Bandingkan dengan 5 asas dari Muhammad Yamin. Sekarang, dari semuanya, bandingkan dengan lima asas dari Soekarno berikut. Jadi, prinsip indoktrinasi Zionisme agaknya cukup fleksibel ya, karena mampu beradaptasi dengan pola pikir pimpinan politik di setiap negara. Ya, mengenai urutan-urutannya boleh saja berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama, mengacu kepada doktrin baku zionisme. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada pak, jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada, tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, air kita nggak beli, lapangan kerja gampang, perusahaan-perusahaan saldonya nol, karena nggak mau keuntungan, harta tidak dituntut harta, tapi di depan Tuhan. Jadi kita akan mengerti dengan baik apa yang terjadi di masa sekarang, kalau kita mengerti pelajari masa lalu, pelajari sejarahnya. Sukarno was born in 1901 in Java, the dominant Indonesian island. Bung Karno sebuah nama legendaris di Indonesia Kebesaran namanya telah melampui jasa-jasanya Di mata pengagumnya Bung Karno sang presiden Republik Indonesia pertama Hampir-hampir tidak memiliki sisi negatif Bahkan sebagian besar rakyat muslim pernah mengangkatnya sebagai ulil amri ad-daruri bin syaukah Seorang sejawan Arab bernama Dr. Abdullah Tal mencoba meneropong sisi kehidupan Soekarno dari perspektif yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal selama ini. Maka dari itu video selanjutnya kami akan membahas operasi ular berbisa di Indonesia. Insya Allah semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya. Amin.